tiga Gua Maria yang terletak di Yogyakarta Halo teman-teman kali ini kita akan berjalan-jalan lagi di wisata rohani vlog kali ini kita pergi ke Gua Maria Tritis ini berada di Kecamatan Palian Gunung Kidul buat teman-teman yang sedang melakukan ziarah rohani ya bagi umat kristiani yang hendak bepergian ke daerah Jawa Tengah dan Jogja ini bisa menjadi salah satu destinasi ya karena di, di Yogyakarta ini ada tiga gua maria yang akan kita datangi kali ini, yang pertama seperti yang teman-teman lihat ini ini adalah gua maria tritis yang berada di Yogyakarta gua maria ini diresmikan tahun 1977 teman-teman oleh Romo Hario ya tanggal 30 September 1977 ini terletak di Gunung Gitul. Di sana patung Bunda Maria ini berada di sisi kanan ya dari lokasi ini. Ini kita udah masuk teman-teman di pintu gerbang ini udah masuk ini adalah tempat dari Gua Marianya. Gua Marianya ada di sana nih teman-teman. nah ini sudah sampai nih teman-teman ya tempatnya sangat hijau ini ada tempat duduk yang agak masuk agak turun ya tempatnya sangat asri ya teman-teman. sini adalah tempat devosinya teman-teman Nah ini ada banyak orang yang sedang berdevosi kali ini teman-teman ini patung gua marianya teman-teman yang sangat populer ya ini berada di gua Maria mariatritis nih kali ini kita sedang berada di sini kali ini teman-teman kita akan <coughs> selain gua Maria Tritis kita juga akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu gua Maria yang berada di Yogyakarta lainnya yaitu ada gua Maria Ganjuran dan juga nanti gua Maria yang lainnya ya ini di sini yang di gua Maria Tritis ini berada di Parang Tritis nih pemandangannya sangat luar biasa teman-teman ya ini bisa menjadi wisata Rohani tempat kita bisa untuk berdoa juga. Ini di sini juga ada untuk jalan salib, ya. ini dia teman-teman yang menjadi ikonik dari Gua Maria Tritis ya di tempat tempat Yesus disalibkan ya Bukit Golgota dan ini teman-teman kita ya yang sedang melakukan ziarah oke teman-teman kali ini kita akan <tuh> melanjutkan perjalanan kita ke gua Maria yang kedua gua Maria berikutnya yang akan kita datangi adalah gua Maria Ganjuran teman-teman gua -teman. Maria ini berada di daerah istimewa Yogyakarta berada di kabupaten-kabupaten Kabupaten Bantul ya berada di Kelurahan sumber Sumbermurya kecamatan Bambang Lipuro kompleks dari gereja ini memiliki arsitektur unik ya karena memiliki gapura mirip-mirip dengan Candi Hindu dibangun 16 April 1924 dan akhirnya dibangun ulang dengan konsep joglo pada tahun 2008. Seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman. Sebagian besar dari pesiara berdoa di sekitar candi kecil yang dengan patung Yesus di dalamnya di bawah yang duduk di pohon rindang ya. Sebelum berdoa di Depan candi, umat biasanya membasuh diri dengan air yang disalurkan melalui keran di samping candi, lalu memasang lilin di belakang candi. Gua Maria yang berikutnya adalah Gua Jatiningsih. Ini berada di daerah Moyudan, Kabupaten Sleman. Gua Maria ini... I'm so